Baiklah, para sahabat. Selamat dimanapun kalian berada. Untuk menemani santai malam kalian saat ini, pengimina akan menyuguhkan informasi terbaru dan kabar bahagia seputar Leslar, tentunya. Untuk kabar pertama, proses dia ya, kita awali dengan kabar yang sangat spesial ini vitamin banget ya untuk keluarga Konoha, Siapa yang sudah menyaksikan vlog Leslie Entertainment, pasti kalian bahagia dan pasti kalian terhibur banget ya dengan obrolan yang sangat seru dari Bunda Leslie dan Papa Bilar. Diawali dengan tentunya momen gesrek dari seorang Lesti Rizky Bilar Ini ada aja kelakuan yang bikin kita ketawa ngakak bahagia dengan kegesrekan mereka berdua Masya Allah, mudah-mudahan ya untuk rumah tangga leslar selalu bahagia, langgeng Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kita simak juga persahabatan jadi kalimat caption yang dituliskan langsung oleh K. Erningsi, couple gasrek right, aing is back lovely, wah wow, masya Allah banget ya. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini. Dari akun Mama Eda1998 mengatakan Masya Allah vlognya seru tapi sayang kurang lama Duh, Masya Allah banget ya seru banget ya Dan tentunya kita terhibur dengan apa yang disuguhkan oleh Lesti Rizky Bilar Selain di momen gesrek persahabat ya tentunya momen serius pun Kita dapatkan dari obrolannya Lesti dan Bilar Ini Masya Allah banget Tentunya semua orang sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Papa Bilar Adab itu di atas ilmu bersahabat ya Kita kagum dengan sosok Rizky Bilar yang selalu memotivasi untuk banyak orang Tentunya Rizky Bilar selalu menjadi panutan untuk warga konohan Terutama untuk sang istri, Lesti kejora bersahabat ya Masya Allah Alhamdulillah punya imam yang baik, punya imam yang bertanggung jawab momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar si komik kita simak di kalimat caption yang dituliskan Mimin suka banget kata-kata papa biadab adab di atas ilmu dan itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita percuma kita pintar berilmu tapi adabnya minus dan Mimin salut Leslar sebagai orang tua selalu menempatkan nilai-nilai agama di tempat paling teratas karena itu penting, sangat amat penting untuk kehidupan kita Terima kasih selalu mengajarkan kami kebaikan Masya Allah dan Allah Wow, luar biasa banget ya Emang Lesti Bilar adalah kebanggaan dan inspirasi untuk kita semuanya Mudah-mudahan Leslie selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Di komentar pun banyak sekali bersahabat ya, bersahabat Tentunya banyak komentar yang diberikan Salah satu dari akun Skor.po 382 Mengatakan Masya Allah, betul banget Dan yang saya suka banget Lesler itu selalu memikirkan Kedepannya, atau memiliki Planning kedepannya Tuh, The best banget ini oleh kita Berikutnya juga persahabat ya Kita simak nih, di momen berikutnya Ada sebuah, tentunya kalimat juga Pertanyaan Dari Papa Bilar, untuk Sang istri tercinta, Bunda Lesti Pertanyaan dari Papa B, menurut kamu, kira-kira aku ini bakal jadi orang tua yang kayak gimana? Tuh, pertanyaan untuk sang istri ya. Dan kita lihat jawaban Bunda Lesti Kejora, bersahabat ya. Yang pasti selain keren, kata Bunda Lesti, Ya, bisa ngedidik anaknya dengan baik Ini tentunya poin pertama yang kita dapatkan Masya Allah banget ya Jawaban-jawaban yang sangat luar biasa Yang sangat lugas Tapi bermakna banget ya Masya Allah, Bismillah Bahagia selamanya untuk Lesler Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Sukses dan selalu berkah Amin Ya Robbal Alamin Dan kita juga berselamat ya Di igensinya Bang Boril 2 jam yang lalu Tepatnya tadi sore ini mengugas suka postingan foto bareng tim Lesnar Entertainment lagi syuting, bersahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita dan tim ini selalu lancar dan sukses terus, amin dan kita lalu juga bersahabat ya di kabar berikutnya ini mengenai polling online The Masked Kambing Melon Celebrities 2022 untuk info sementara malam hari ini Rangga azok masih tentunya di puncak, di posisi pertama dengan perolehan voting 8.252 votes. Papa Billar masih di nomor 2, dengan voting 7.441 votes, masih lumayan jauh untuk tentunya selisihnya. Kita tetap semangat, tetap solid mendukung yang terbaik untuk Rizky Billar menjadi pemenang The Maskar Mignola Celebrities 2022. Dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan nih ada kabar terbaru yang kita dapatkan malam hari ini Dari Kak Fadi Iskandar Wow Rizky Bilar mau main ke Outframe nih Mau nanya apa katanya itu persahabat Wow kira-kira mau nanya apa nih kalian Bakal ada di podcastnya Kak Fadi Iskandar Ini seru banget persahabat ya Bikin penasaran aja nih Mudah-mudahan tentunya apapun yang dilakukan hari ini Malam hari ini Semoga lancar terus. Amin. Momen ini pun dianggah kembali yang oleh akun Dunia Leslar. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Papap jadi bintang tamu di podcastnya Bang Fadi Iskander nih. Ditunggu tayangnya ya guys. Yuk semangat ya. Mudah-mudahan ada kejutan spesial yang kita dapatkan malam hari ini. Masih menunggu cedokan-cedokan vitamin lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel DimaTV. Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Leslar. Tentunya, ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, man, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.